Andra Junaidi Ramadan, pendiri grup band Dewa 19, yang lahir di Surabaya pada 17 Juni 1972. Bersama Ahmad Dhani, Andra adalah personil awal yang masih bersama Dewa hingga saat ini. Dewa 19 sendiri dibentuk pada 26 Agustus 1986 di Surabaya. Lalu pada 2017, Andra membentuk band Andra and the Backbone, yang proyek awalnya hanya memainkan musik instrumen, namun merubah format dengan menambah seorang vokalis.